selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua pada kesempatan ini saya akan membagikan dan membahas mengenai tanda dan gejala diabetes melitus nah pada kesempatan ini teman-teman silakan mohon bantuannya dengan cara berikan like subscribe dan share dan jangan lupa klik loncengnya di YouTube perawat Indonesia nah pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai tanda dan gejala diabetes. Nah, bagi Bapak, Ibu, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, jika kalian belum memahami mengenai apa saja tanda dan gejala diabetes melitus, berikut kami akan mengoparkan dan menjelaskan mengenai tanda dan gejala diabetes melitus. Nah, secara umum, kita mengetahui bahwa Tanda dan gejala diabetes melitus itu ada tiga hal yang paling utama diketahui jika pasien itu mengalami diabetes, diabetes melitus. Nah, Yang pertama itu adalah meningkatnya frekuensi buang air kecil, lalu meningkatnya nafsu makan, lalu meningkatnya rasa haus yang berlebihan. Nah, itulah yang paling utama ketika... Penderita diabetes melitus atau orang-orang yang mengalami diabetes melitus. Nah ada beberapa faktor lain yang perlu teman-teman ketahui dari yang ketiga yang saya sebutkan tadi. Yang, yang selanjutnya adalah mengenai keletihan dan mudah tersinggung, kulit jadi bermasalah atau gatal, penurunan berat badan, pandangan yang kabur, Kesemutan atau mati rasa, penyembuhan lambat, infeksi jamur, dan iritasi genetial, atau gatal pada area kemaluan. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, di sini meningkatnya frekuensi buang air kecil ini, kalau kita mengetahui pada pasien umumnya, atau penderita, atau orang-orang yang... Tidak mengalami penyakit diabetes atau penyakit diabetes melitus ini, yaitu frekuensi buang air kecil yang normal itu adalah 3 kali atau 3–5 kali. Nah, pada pasien DM ini, frekuensi buang air kecilnya meningkat, artinya di sini berlebihan, bisa sampai lebih dari 3–5 kali tersebut. Artinya dia ya sampai 7-10 sampai kali. Nah, yang kedua adalah kulit jadi bermasalah atau kulit gatal. Nah, di sini pada pasien penderita diabetes melitus biasanya kalau sudah mengalami penyakit diabetes melitus ini akan di kulit kita akan merasa gatal ya di area kulit itu biasanya itu pada daerah yang mengalami luka atau biasanya di bagian daerah selangkang atau misalnya di bagian daerah paha yang bagian tertutup ya teman-teman. Nah di sini meningkatnya nafsu makan ya pada pasien penderita di diabetes ini biasanya meningkatnya nafsu makan ini diakibatkan oleh ketidakmampuan ketidak faktor dalam tubuh dalam memproduksi dalam memproduksi makanan ini lalu rasa haus yang berlebihan penyembuhan yang lambat Penurunan berat badan, pandangan yang kabur, kesemutan atau mati rasa. Nah biasanya ini teman-teman diakibatkan oleh beberapa komplikasi dari penyakit diabetes melitus ini. Nah ketika tidak mampunya sel pankreas di dalam tubuh memproduksi insulin, maka faktor penyebab yang ini yang beberapa faktor komplikasi ini bisa terjadi pada pasien diabetes melitus. Ya, sehingga diharapkan kepada kita semua khususnya bagi penderita diabetes melitus agar dapat mencegah terjadinya komplikasi yang bisa mengakibatkan hal-hal yang telah saya jelaskan ini. Nah, memang sangat sulit untuk menyembuhkan penyakit diabetes ini. Sehingga sebelum kita terkena penyakit diabetes penutus, diharapkan bisa kita melakukan pencegahan. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih.